<tuh> Oke, di sini saya akan menjelaskan sebuah motor kostum motor tua ya, guys ya. Ini nih motor RXS yang saya dapatkan tuh motor RXS ini di kostum menjadi TS Jumbo ini nih. Ya, benar-benar masih awalan sih ini sebenarnya. <tuh> di sini bisa dilihat di dalam video ini Sebenarnya sedikit rumit juga ini. Kostum motor Air King spesial jadi tes jumbo ini. Nanti kita akan apa namanya? Kita akan lihat ini pas lagi dihidupinnya. Nanti kalau pas lagi jalannya kita lihat nih. Kayak motor ya. kita akan mulai coba buat jalan-jalan bentar nih enggak uh, lagi buat konten lagi buat konten nah. Вот.